Siapa yang bangun Ka'bah? Bukan Nabi Adam. Ingat, siapa yang bangun Ka'bah? Bukan wallahu alam. <laughs> Bukan. Baik, kalau Anda tanyakan artinya wallahu alam Allah yang tahu, tanyakan kepada Allah. Ya Allah, siapa yang bangun Ka'bah? Dijawab di Quran surah ketiga 3 Ali Imran ayat 96 sampai 97 itu. Inna awwala baitin wudi'a lin nas Inna alinna. Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia. Fiilnya mazhi lalu, mazhinya majhul. Majhul bentuknya pasif, tidak diketahui siapa. Kalimat Qur'annya dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Manusianya pakai nas. Manusia di Qur'an setidaknya disebut dengan lima nama. Kadang disebutkan bashar untuk menunjuk pada aspek nafsu. 35 kali disebutkan dalam Al-Qur'an. Ulinnama adalah Basharom Mithnokum. Begitu diciptakan disebut dengan Bashar. Quran Surah ke 15 ayat ke 28. Wa Iqalarabbu kalilmalee ikhtiin nihalikun Basharah Bashar. Kadang disebut ins untuk menunjuk pada aspek kelembutan, ketampakan dan kenyamanannya. Disandingkan dengan Jin. 18 kali pasangan ins dengan Jin disebutkan dalam Al Quran. Ya ma'asharaaljinn wal ins, wama halaktu aljinn wal sekarang disebut dengan insan. 65 kali disebutkan dalam Al-Quran. Di 43 ayat berbeda. Menunjuk pada gambaran aktivitas yang akan dikerjakan oleh manusia. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bahkan surahnya ada. Surah ke-76 Al-Insan. Hal <tell> atai al-insan. Wahyu pertama turun ikhra. Bismarabbikal ladhi. Kalaqan. Ar-Rahman. Al-Lama Al-Quran insan kadang disebut dengan bani adam untuk menunjuk pada asal keturunannya tujuh kali disebutkan dalam Al-Qur'an seperti Quran surah ke-7 ayat 31 ya bani adam masjid tapi tidak disebutkan nas annas 241 kali disebutkan dalam Al-Qur'an bahkan ada satu surah khusus menunjuk kepadanya surah terakhir surah paling favorit ya surah ke-114 kul a'udzu tidak disebutkan Anas kecuali menunjuk pada seluruh manusia tanpa kecuali, semua pengelompokannya, semua sifat sosialnya. Jadi kalau disebutkan Anas, itu artinya semua manusia sampai akhir kehidupan, titik terakhir manusia hidup di muka bumi. Nas, kata Allah, saya buatkan satu tempat, dibuatkan satu rumah, untuk semua manusia sampai akhir kehidupan. Rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia. Bukan manusia yang bangun. Dibangunkan untuk semua manusia. Tempatnya ada di bakkah. Dibaca kemudian dengan huruf turunannya jadi mim makkah. Makkah bakkah dengan kalimat yang sama. Mim dengan bak menunjukkan pemaknaan yang sama. Makkah tempatnya. Rumahnya dibangun di wilayah Makkah itu. Itu yang disebut dengan Ka'bah. Baitun. Allah kemudian yang berkandak membangunnya. Kemudian dikenal dengan Baitullah. Jadi Ka'bah itu bukan dibangun oleh manusia, tapi dibangunkan untuk manusia.